Bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa itu mungkin untuk mengembangkan kekuatan super di kehidupan nyata? Apakah kamu percaya pada saya? Bagaimana jika jauh di dalam diri setiap orang ada kekuatan raksasa tidur dengan potensi yang tak terbayangkan? Kamu melihat pahlawan super dalam film seperti Iron Man dan Captain America di The Avengers. Dan itu keren untuk berfantasi tentang karakter-karakter ini dan membayangkan seperti apa hidup ini jika kamu memiliki semacam kekuatan super. Tetapi bagaimana jika kamu sudah memiliki sesuatu yang serupa, kemampuan tersembunyi di dalam diri kamu. Yang setelah dibuka tentu tidak akan memungkinkan kamu untuk menghentikan peluru dengan jari kamu dan kamu tidak akan dapat terbang ke langit seperti Superman. Tetapi kamu akan dapat memperoleh keunggulan yang jauh lebih dari 99% orang di planet ini. Kebenarannya adalah bahwa di dalam setiap orang ada semacam raksasa tidur. Dan begitu kamu memahami cara menggunakannya, kamu akan mengembangkan dengan cara unik kamu sendiri kekuatan super itu. Sekarang kamu memiliki bagian paling kompleks dari mesin biologis yang diketahui manusia tersimpan di dalam kepala kamu yang tersembunyi di dalam diri kamu itu adalah pikiran bawah sadar dan segala sesuatu yang pernah kamu ketahui atau pernah akan tahu disimpan di dalamnya setiap memori keterampilan keyakinan pengalaman disimpan di dalam alam bawah sadar kamu pikiran sadar kamu tidak lebih dari filter seperti jaring yang menangkap semua sampah dan hal-hal yang tidak berguna sebelum mencapai pikiran bawah sadar kamu 99% hal yang kamu lakukan setiap hari dikendalikan oleh pikiran bawah sadar Kita suka berpikir bahwa kita memegang kendali Tetapi sebagian besar dari apa yang kita lakukan sebenarnya adalah hasil dari apa yang telah diprogram ke dalam pikiran bawah sadar kita Cara kita melihat diri kita sendiri, cara kita melihat orang lain keyakinan yang kita pegang, dan bentuk siapa kita sebagai pribadi terkait langsung dengan isi alam bawah sadar kita. Dengan pemahaman tentang alam bawah sadar pikiran dan bagaimana memprogramnya, kamu dapat mengambil kendali penuh atas objek paling kompleks yang diketahui manusia, dan mengembangkan apa yang kebanyakan orang lain akan lihat sebagai kekuatan super. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa pikiran bawah sadar itu ada, apalagi menemukan satu cara mengendalikannya. Pikirkan kembali saat ketika kamu pertama kali belajar mengendarai sepeda. Beberapa menit dan jam pertama di atas sepeda rasanya sangat menakutkan. Di saat itu pikiran sadar kamulah yang mengendalikan. Otak kamu sebenarnya sangat cerdas tetapi seperti yang kamu pelajari nanti dalam video ini itu juga merupakan kelemahan terbesarnya setiap kali kamu mempelajari sesuatu yang baru pikiran sadar menangani tugas tetapi akhirnya ia meneruskannya ke pikiran bawah sadar dan kamu tidak lagi harus memikirkannya ini adalah proses pembentukan kebiasaan inilah mengapa kamu dapat menonton TV sambil menyikat gigi dan mengapa kamu dapat melakukan percakapan sambil mengemudi. Pikiran sadar kamu berpikir secara logis, tetapi alam bawah sadar kamu pikiran yang jauh lebih primitif seperti seekor gorila besar. Di permukaan, gorila ini mungkin tidak tampak sangat pintar, tetapi jika kamu melihat banyak pemikir terbesar yang pernah dikenal di dunia ini, kamu akan menemukan bahwa terobosan paling besar sebenarnya datang dari pikiran bawah sadar mereka. Ketika ditanya bagaimana mereka melakukannya, kebanyakan para jenius mengatakan ide-ide baru, datang begitu saja kepada mereka, itulah dimana pikiran bawah sadar bekerja. Ia juga mengatur nafas dan fungsi lain di tubuh kamu yang tidak pernah benar-benar kamu pikirkan setiap hari. Setiap detik, setiap hari, kamu memprogram pikiran bawah sadar kamu tanpa menyadarinya. Setiap kali kamu marah saat berada di jalan raya, di situ kamu mengajari alam bawah sadar kamu bagaimana seharusnya kamu bertindak. Berikutnya. Setiap kali kamu melihat seorang yang menarik berjalan di jalan dan kamu menghindari kontak mata, kamu sekali lagi memprogram pikiran bawah sadar. Setiap kekurangan dalam kepribadian kamu adalah perilaku yang dipelajari. Perasaan cemburu, kemarahan, dan Bahkan kebahagiaan adalah sesuatu yang dimana kamu telah memprogramnya ke dalam diri kamu dari waktu ke waktu Dan ini adalah kabar baik Karena itu berarti bahwa itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipelajari Tetapi hanya jika kamu tahu cara membuka raksasa tidur di alam bawah sadar kamu Ada sejumlah besar kekuatan yang belum dimanfaatkan ini adalah alasan mengapa kebanyakan orang gagal memanfaatkan kekuatan ini hanya karena mereka tidak mengerti cara kerjanya. Langkah pertama untuk membuka potensi besar ini adalah memahami hukum yang mengatur alam bawah sadar. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum-hukum ini, kamu akan dapat meyakinkan siapapun dengan melewati pikiran dan menyelipkan informasi langsung ke alam bawah sadar mereka. Kamu akan menjadi ahli persuasi yang mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap orang lain. Ini adalah kerampilan yang luar biasa untuk dimiliki dengan sendirinya. Tetapi kekuatan super yang akan kamu buka dengan pikiran bawah sadar kamu sendiri jauh lebih berharga. Ini adalah hal-hal yang secara langsung akan mempengaruhi dan meningkatkan hidup kamu sendiri. Langkah pertama untuk mencapai hal ini dimulai dengan hukum pikiran bawah sadar. Dan begitu kamu memahami aturan ini, kamu akan menjadi lebih dekat untuk menjadikannya keajaiban kehidupan nyata. Apa yang paling tidak orang sadari adalah bahwa pikiran bawah sadar jauh lebih kuat daripada pikiran sadar, tetapi diatur oleh seperangkat aturan dalam hal bagaimana dia berfungsi. Hukum pertama yang kamu pahami adalah bahwa alam bawah sadar tidak tahu perbedaan antara apa yang nyata dan apa yang tidak. Inilah mengapa banyak film horor membuat kita takut. Meskipun faktanya, kita tidak dalam bahaya nyata. Apapun yang kamu bayangkan dalam pikiran sadar kamu, alam bawah sadar kamu tidak tahu apakah itu nyata atau palsu. Jika kamu berpikir tentang beberapa situasi menakutkan, banyak dari kamu mungkin grogi mendekati seseorang yang menarik, maka jantung kamu akan mulai berdetak lebih cepat dan denyut nadi kamu akan naik. Ini adalah efek nyata yang disebabkan oleh sesuatu yang kamu bayangkan di kepala kamu. Inilah mengapa orang menyuruh kamu untuk memvisualisasikan situasi positif bermain di kepala kamu, karena pikiran bawah sadar kamu tidak tahu perbedaan antara stimulus nyata dan palsu. Misalkan, hanya dengan membayangkan diri kamu berhasil mendekati seseorang yang menarik, dengan cukup waktu dapat menipu alam bawah sadar kamu untuk benar berpikir bahwa kamu telah berhasil melakukannya. Hal yang sama berlaku juga untuk memecahkan masalah. Bayangkan tujuan kamu adalah untuk membeli mobil sport yang bagus, pertanyalah pada diri sendiri dengan cukup banyak, di mana secara harfiah memanggil kekuatan kreatif yang sangat besar dari pikiran bawah sadar, ke dalam tindakan untuk memecahkan masalah kamu untuk saat ini. Hukum kedua dari pikiran bawah sadar adalah bahwa waktu berlalu lebih lambat ketika kamu menggunakannya. Kita semua pernah mendengar pepatah bahwa waktu berlalu ketika kamu sudah bersenang-senang, tetapi kebanyakan orang tidak tahu mengapa ini benar, ketika kita bosan di tempat kerja, atau di sekolah kita melihat jam dan waktu hampir seperti melambat, dan semuanya memakan waktu lebih lama. Ini sebenarnya benar ketika kamu fokus pada waktu saat, saat itu. Kamu menggunakan pikiran sadar kamu dan itu benar-benar membuat waktu terasa seolah-olah berjalan lebih lambat pikiran bawah sadar tidak merasakan waktu jadi ketika kamu bersenang-senang dan tidak fokus pada berlalunya waktu waktu benar-benar berjalan lebih lambat ketika kamu pergi tidur dan bangun rasanya seperti waktu telah lewat dan itu karena pikiran sadar kamu benar-benar tertidur Hukum ketiga mengatakan bahwa keyakinan apapun yang kamu miliki akan menjadi lebih sulit untuk diubah, semakin lama disimpan dalam alam bawah sadar kamu. Bayangkan kamu memegang keyakinan bahwa kamu hanya dapat menghasilkan 20 juta per bulan. Siapapun yang telah menghasilkan lebih dari 20 juta per bulan atau lebih mengetahui bahwa keyakinan ini adalah salah. Tapi karena keyakinan kamu dan bukan keyakinan saya, kamulah satu-satunya yang dapat mengubahnya. Semakin lama kamu memegang keyakinan ini, semakin sulit untuk mengubahnya, Keraplah terbentuk selama masa kanak-kanak kita. Dan jika dibiarkan tidak berubah, mereka tumbuh lebih kuat dan tinggal bersama kita selama sisa hidup kita. Seorang anak yang diberitahu bahwa dia kurus dan lemah di sekolah, kemungkinan akan mempertahankan kepercayaan ini selamanya kecuali dia memutuskan untuk merubah keyakinan tersebut. Itu seperti benih yang ditanam di alam bawah sadar. Semakin lama kamu membiarkannya, semakin lama mereka harus tumbuh akar dan menyebar jika kamu mengganti keyakinan negatif yang baik, segera setelah ditanam itu jauh lebih mudah untuk menggantikannya daripada kamu telah memegangnya selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun hukum keempat bawah sadar adalah bahwa setiap pikiran menyebabkan reaksi fisik kamu akan menyadari bahwa setiap pikiran memiliki efek langsung dan fisik terhadap tubuh kamu kamu akan menyadari kekuatan pikiran positif dibandingkan pikiran negatif hukum yang kelima yang mengatur pikiran bawah sadar melibatkan harapan dan bahwa semua yang kamu perkirakan atau harapkan dan sampai ke bawah sadar kamu akan kamu dapatkan jika kamu perkirakan untuk gagal dalam ujian maka kamu tanpa sadar melepaskan gorila besar untuk membantu kamu melakukan hal itu jika kamu berharap untuk lulus ujian, maka pikiran bawah sadar kamu akan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa harapan kamu terpenuhi. Ingat, alam bawah sadar tidak membedakan antara harapan positif atau negatif, atau baik atau buruk. Ia tidak tahu bahwa gagal dalam tes tertentu akan menghabiskan banyak waktu uang yang terbuang. Yang ia tahu adalah apa? yang kamu berikan jika kamu baru saja putus dengan seseorang dan jauh di lubuk hati kamu mengharapkan hubungan itu gagal maka pikiran bawah sadar kamu akan melepaskan kekuatannya yang tak terbayangkan untuk membuat harapan kamu terwujud hukum keenam pikiran bawah sadar adalah bahwa ia selalu mendengarkan, selalu mengawasi, dan selalu mengamati bawah sadar tidak memiliki saklar karena jika itu ada, fungsi tubuh kamu akan berhenti dan kamu akan meninggal Pikiran bawah sadar kamu seperti kamera, dia selalu merekam, dan lebih penting lagi, ia selalu mencari bukti untuk mengkonfirmasi apa yang ia yakini. Jika kamu memegang keyakinan bahwa kamu tidak tampan, alam bawah sadar kamu akan terus mengamati interaksi kamu dengan orang lain dan mencari bukti untuk memperkuat keyakinan ini. Namun jika kamu meyakini kalau kamu tampan atau menarik, begitu menyesuaikan diri dengan frekuensi ini, kamu akan mulai melihat sesuatu secara berbeda. Dan kamu memperhatikan bahwa lawan jenis kamu terus-menerus memberi kamu sinyal bahwa mereka pikir kamu menarik. Alam bawah sadar kamu selalu mengawasi, selalu mengamati, dan ketika ia melihat sinyal-sinyal ini diteruskan oleh pikiran sadar kamu, ia mulai mempertanyakan keyakinan bahwa kamu tidak menarik. Jika ini terjadi berulang kali dari waktu ke waktu, pikiran bawah sadar kamu akan menghilangkan keyakinan bahwa kamu tidak menarik dan menggantinya dengan keyakinan bahwa kamu seorang pria atau wanita yang menarik. Hukum ketujuh pikiran bawah sadar menyatakan bahwa setiap kali dalam pertempuran dengan pikiran sadar, maka alam bawah sadar akan selalu memenangkannya. Alam bawah sadar adalah layaknya gorila besar dan pikiran sadar seperti monyet kecil. Inilah mengapa kamu dapat secara sadar mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa kamu tidak takut dengan, dengan misalkan presentasi. Tetapi, sampai alam bawah sadar kamu mengumpulkan cukup bukti untuk mempertanyakan keyakinan ini, itu akan selalu memenangkan pikiran sadar. Dan kamu akan merasa efek fisik dari keyakinan tersebut seperti ketakutan. Hukum ke dari pikiran bawah sadar menyatakan bahwa ide apapun yang pernah ditanamkan tetap di tempatnya sampai ditantang atau diganti. Begitu banyak orang menjalani seluruh hidup mereka dengan keyakinan bahwa mereka tidak dapat melakukan lebih baik. Mereka percaya bahwa mereka tidak bisa menghasilkan lebih dari misalkan penghasilan 2 juta per bulan. Mereka percaya bahwa mereka tidak pernah menemukan seseorang yang benar-benar menarik yang juga memainkan permainan komputer favorit mereka. Menurut hukum ke-8, jika kamu merasa tidak sedang menantang keyakinan itu, maka ia akan tetap bersama kamu dan tumbuh lebih kuat sering waktu menjadi dewasa. Keyakinan itu seperti pohon pada akhirnya akan menumbuhkan benih atau keyakinan baru baik atau buruk. Itu seperti semak buah dari di halaman belakang kamu yang tumbuh di luar kendali entah untuk lebih baik atau lebih buruk. Hukum ke-9, bawah sadar juga merupakan obat instan untuk insomnia dan menyatakan bahwa semakin banyak pikiran sadar kamu digunakan, pada saat tertentu semakin banyak alam bawah sadar kamu akan memudar ke belakang. Bayangkan kamu harus bangun pagi untuk bekerja, tetapi kamu begadang untuk menonton TV. Kamu akan sulit fokus karena pikiran sadar mencoba membuat diri mereka tertidur. Untuk langsung menyembuhkan insomnia, berhenti secara sadar berfokus pada ingin tidur, dan lakukan sesuatu yang melibatkan pikiran bawah sadar kamu. Bagi saya ini sederhana, menyalakan episode acara TV yang telah melihatnya 100 kali atau tidak terlalu peduli, dan hanya menatap layar dengan santai. Beberapa orang suka membaca buku yang membosankan. Begitu pikiran bawah sadar kamu mengambil alih, kamu akan menjadi sangat lelah dan kamu akan tertidur. Hukum ke-10 yang mengatur pikiran bawah sadar yang kuat menyatakan bahwa alam bawah sadar dapat diprogram secara efektif dengan saran. Dalam film populer yang berjudul Get Out yang baru-baru ini di bioskop, karakter utamanya duduk di kursi, yaitu seorang wanita yang mulai mengaduk secangkir teh dengan terima yang sangat spesifik. Pola ini adalah dasar dari cara kerja yang diyakini bahwa pola pendulum berayun atau dalam kasus ini sendok mengaduk gelas kecil teh secara efektif mengalihkan pikiran sadar dan memungkinkan seseorang untuk mengirim saran langsung ke pikiran bawah sadar. Bayangkan pikiran sadar itu seperti sekelompok penjaga keamanan berdiri di luar rumah kamu, atau orang di dalam rumah adalah pikiran bawah sadar. Untuk mengirimkan saran langsung ke orang di dalam rumah atau orang di dalam kepala kamu Yang perlu dilakukan adalah menciptakan semua hal yang perlu dilakukan untuk mengalihkan perhatian Menjaga keamanan Yang pada dasarnya adalah pikiran sadar berfungsi sebagai Mana kamu dapat membujuk atau meyakinkan siapapun tentang hampir semua hal yang harus kamu lakukan adalah mengalihkan pikiran sadar Cukup lama untuk membisikkan ide-ide kamu ke telinga alam bawah sadar tapi mari kita simpan ini untuk sementara disampaikan di video lainnya. Video ini adalah 10 hukum yang mengatur pikiran bawah sadar dan pemahaman tentang cara kerjanya. Kamu selangkah lebih dekat untuk membuka raksasa tidur di kehidupan nyata atau kekuatan super dengan itu. Nantikan bagian selanjutnya dari seri ini dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.